Membicarakan soal um, seni di era reformasi itu kan seperti satu momen yang terjadi tiba-tiba, banyak yang tidak menduga. Tadi kita dengar seperti itu sementara, um, kalau dari teman-teman yang sini yang menginisiasi inisiasi ruang, pengelola ruang, um, sangat sering membicarakan beberapa kata kunci yang muncul adalah soal infrastruktur, keberlanjutan, pendanaan, pengelolaan. gitu um, Tapi sebelum komentar lebih lanjut, mungkin kita bisa... Dengar pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman di sini Silahkan Pempat panelis kita Di sesi kedua Yang membicarakan mengenai praktik Kesenian mereka dan konsep utama Dalam uh, praktik seni mereka Setelah masa reformasi um, Kita bisa sekarang lanjut Mungkin kita punya kurang lebih waktu Berapa ya Mbak? 30 menit Sekarang jam sekarang jam 5.45, maksimal sampai jam 7, uh, eh sorry setengah Maksimal sorry, sorry. sampai jam setengah 7, itu dan maksimal 5.45 sampai saat uh, Teman-teman yang ada di sini bisa bertanya langsung atau menceritakan juga pengalamannya misalnya Juga bisa sambil membandingkan praktik, uh, membandingkan diskusi tadi yang ada di sesi A dan di sesi B sekarang Mas Iwon tadi sudah tunjuk tangan, tidak sabar bertanya, sekarang... Uh... Tadi mau pulang, lagi <laughs> pulang, karena setan bergabung. Makasih. Ah. Ya, saya uh. uh, generasi transisi uh, masa Suharto reformasi dan mengalami itu juga bahkan terlibat dalam uh, gerakan informasi di jalanan yang jalan begitu sepi, sangat steril tidaknya apa apa sampai ada banyak apa apa di jalan sampai sekarang pun jalan itu tidak tidak akan terjadi apa apa kecuali uh, penghakiman jalanan uh, generasi kami yang juga ketemu dengan generasi uh, revolusi kita ketemu angkatan 45 juga kita ketemu iya Angkatan kami itu, bertemu orang-orang dengan -orang e, Sulukarno e, bertemu e, generasi milenial juga dan masih sehat-sehat. jadi kami merasakan transisi itu sangat jelas mungkin, bagaimana ini. Nah, kemudian e, menyambung dengan Mas Aji e, Naomi, dan banyak pekerjaan tentang penting dan tidak ketik seperti itu saya juga sempat uh, ketemu orang-orang uh, Ex-PKI di Eropa Anaknya AID, segala macam uh, Bagaimana, besar-besar juga uh, seniman yang dikirim dan gambar kembali sampai sekarang. Itu tanggung jawabnya berat sekali dari zaman dahulu. Saya dikirim dari Soekarno uh, belajar menyampaikan uh, ilmu seni dari Indonesia, Nusantara dan mempelajari ilmu yang di sana dan pertukaran dan juga sambil berpakaian dalam kebudayaan politik gitu kan? Halo, Kalau total jauh itu kan sangat benar-benar hidup yang tidak main-main. Nah kalau dibandingkan dari generasi ke generasi, jadi berbeda-beda itu konteks, nih proses hubungan si dan masyarakat itu berubah-ubah, sangat dinamis sekali dari zaman ke zaman. Saya dirasakan kita ketemu orang zaman sudus kita ketemu orang zaman bilina sekarang kita ketemu orang-orang informasi macam-macam kesemian dan dinamikanya dan harapan-harapannya bahkan ide apa yang akan menginspirasi buat mereka untuk berkarya seperti itu nah saya sendiri orang-orang yang dekat dengan orang-orang berkesenian e, berpolitik dan itu termasuk saya sendiri juga seni kesenian bagian dari politik e, kesenian milenia sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan terdesain apa dalam berproses itu pada hari ini Belum praktis karena lebih sangat e, apa, e, blur atau sangat e, cair dan sekarang sangat ramai sekali sangat berhubunga itu sangat pentuh di mana kan, tiap hari Tapi sering, eh, sangat gemerlap, tapi sering tidak bisa saya rasakan Tidak bisa saya rasakan eh, Kedekatan secara emosional maupun eh, impian-impian kebangsaan, kebersamaan Yang akan dituju itu kemana dan seterusnya 2% setuju dengan semangat, do it yourself, segala macam itu penting Kita juga, do it kita di jalan Kita mau meminta sama siapa kalau nggak do it yourself, kalau jalan juga super the kalau gak gitu ya gak ada informasi Nah pertanyaan saya, untuk research semacam apa? Untuk milenial Saya juga ingin belajar, saya juga termasuk milenial yang campuran Masalah top oh. <lron> <lron> e apa? generasi yang umur? Oke. Mungkin masih si ada masih berkarya di milenial. Oh, uh, oh. Saya ingin gitu, bertanya generasi milenial milenia itu tuh uh, pijakan berkarya semacam apa dan ada imajinasi apa? Uh, generasi generasi kami dulu kan pijakannya adalah perlawanan, imajinasinya adalah revolusi, kemerdekaan, ekspresi, kebangsaan dan sebagainya kan bergesa sedikit dengan generasi Soekarno maupun orang-orang yang setiap hari bergesa sedikit karena kita berhasil suatu cuma uh, jelas kebijakannya jelas. dan arahnya jelas kalau minimnya sepanjang apa yang jelas uh, saya merasakan bahwa program itu berdobel-dobel sangat benar uh, sering sulit saya rasakan karena belumnya atau sayangnya itu bagaimana mungkin jadi tiba diskusi cuma Tiga ya aku saya Sebenarnya, masih ada Tapi Aku melihat bagaimana Kalau dia Di awal, dia memahami konteks politik membuat karya, terus punya gerakan yang digerakkan Dan sebenarnya yang perlu sempat kemudian didiskusikan adalah Bagaimana praktik keseniannya sekarang? Gitu. E, kalau aku pengen tanya lewat Fitri, misalnya yang mengalami gitu, ya, melihat senior-seniornya bertransformasi ketika gitu, ditarim padi mulai dari yang tadi istilahnya Oke, Sangat radikal, gitu Misalnya, kalau dulu kan ingatan kita tentang padi eh, Tentang tarim padi, ya anti kapitalisme Model. Nah, Sekarang misalnya menjadi bagian yang wajar dari praktik kesenian yang pameran di galeri, jualan karya, yang tadinya mungkin ditentang di komunitasnya Nah, kalau generasi Fitri sendiri melihat situasi itu seperti apa? Apakah kemudian politik itu sekarang ya menjadi bagian yang wajar dari kalau tadi ungkapannya iwan bagi saat, artinya itu dia diperlakukan sama dengan tema-tema lainnya atau ada makna yang lain dari politik itu sendiri. Karena karena kayak Arjo, ini sekarang kita melihat sebenarnya ada juga karya-karya yang politis atau berusaha politis, tapi apakah kemudian e, punya narasi di balik itu? Atau jangan-jangan politik ya cuma jadi bahan jualan aja? Hmm. Nama saya Dina. Saya ingin menyampaikan dua poin yang terkait sama apa yang disampaikan oleh Mas Iwan dan juga oleh Pak Alia Yang pertama adalah mengenai kegelisahan hari ini atau yang mungkin bisa diterjemahkan sebagai perjuangan hari ini. Saya saya masuk masuk kuliah 2006. Jadi akhirnya sekarang umur saya 30 Jadi saya sebenarnya tidak terlalu muda Tapi juga tidak terlalu tua um, Saya percaya itu, saya percaya itu Ya, saya muda, saya muda Walaupun teman-teman saya tua Pacar saya tua Tapi jiwa um, Jiwaku masih mempertanyakannya Tapi yang mau saya uh, katakan adalah sebagai yang masuk kuliah di Jogja uh, tahun 2000 awal menjelang akhir 2006 uh, tentu narasi tentang 98 itu masih sangat kencang orang-orang uh, berkata, oh dulu tuh 98 seperti ini, bahkan terutama di kampus gitu. uh, saya ingat masuk kampus itu terus ada bulan-bulan pertama itu ada senior yang baru lulus di angkatan 97 terus uh, itu baru lulus terusnya oh ternyata tahun enam bulan itu kuliahnya lama-lama ya <laughs> selain juga karena mereka punya ada apa, cerita heroik tentang bagaimana turun di jalan terus uh, mengorganisir rekan-rekannya untuk membuat satu tuntutan bersama melawan rezim otoriter pada saat itu gitu um, lalu jadi tentu saja 98 sebagai momen yang heroik itu selalu terus-menerus direproduksi Uh, kemudian saya masuk kunci dan ketika saya dari kunci sebagai organisasi yang lahir tahun 1999 uh, ketika saya presentasi di ruang-ruang lain memperkenalkan organisasi saya saya selalu menggunakan 98 sebagai tonggak uh, tapi ketika, ketika presentasi itu saya jadi ngerasa loh lalu posisi saya mana gitu saya tuh enggak ada di 98 saya masih SD uh, terus uh, uh, mengapa mengapa saya memframe organisasi saya atau tempat saya bekerja dengan satu tonggak historis yang um, saya belum menemukan relasi saya atau posisi saya seperti apa um, Baru kemudian setelah beberapa kali presentasi, saya berani seperti ceritanya Fitri um, pas dilepas terus mulai membuat keputusan-keputusan sendiri yang biasanya harus konsultasi sama senior, sekarang saya pada saat itu saya lupa momennya apa. Saya berani akhirnya bilang, sebenarnya tonggak historis buat saya itu bukan sebenarnya. Pada yang sebenarnya apa? tentu saja itu sejarah penting ke bangsa kita. Tapi untuk praktek saya sebagai sebagai kurator atau sebagai uh, orang bekerja di seni budaya di Jogja, tonggak historis di hidup saya itu 2006 komersialisasi kampus UGM uh, jadi setengah swasta setengah negeri uh, jurusan komunikasi yang tadinya isinya 40 orang, jadi 150 orang satu kelas jadi dua kelas, ada kelas A kelas B Nah, um, komersialisasi ngapus, terus kuliah jadi semakin cepat terus um, pendidikan akhirnya bukan menjadi jalan untuk menemansipasi diri atau menemukan kemerdekaan berpikir dan bertindak, tapi jadi sekedar mencetak tenaga-tenaga kerja baru untuk industri kreatif yang pada saat itu sudah mulai-mulainya berkembang itu yang menurut saya satu tonggak historis yang juga patut untuk dibicarakan ketika kita membicarakan uh, komersialisasi pendidikan, perubahan kehidupan kampus dari NKTBK tahun berapa? 75 lalu uh, kampus menjadi semakin komersil, yang berubah apa gitu uh, Kenapa akhirnya keputusan untuk memilih beraktivitas di luar kampus itu menjadi satu tindakan politis untuk menolak bentuk pendidikan semacam ini bahwa kami bisa menemukan bentuk pendidikan kami sendiri di luar. Uh, nah, saya pikir uh, ke, ke empat panelis kita di depan juga pengelola ruang, pengelola inisiatif yang juga aktif bersinggungan dengan anak-anak muda sekarang dan saya pikir uh, akan menjadi sangat menarik untuk Menciptakan tonggak-tonggak penting yang bisa mendefinisikan gerakan kebudayaan hari ini itu apa. Tentu saja yang disebut tonggak, kita nggak bisa menganggap tonggak itu tunggal Tapi ini juga bisa um, uh, apa banyak, plural, tapi juga berkaitan satu sama lain. Um, itu satu, tentang mungkin kita harus merombak cara pikir kita tentang tonggak. Dan memikirkan bagaimana tonggak yang satu dengan tonggak yang lain itu saling berkaitan satu sama lain. Uh, dan mungkin itu membuka obrolan untuk teman-teman di sini yang lebih muda atau yang merasa dirinya muda, yang merasa memiliki tonggak sejarah lainnya untuk berbicara. atau apa yang penting bagi praktik? Teman-teman nah, sekalian. Yang pertama, aduh, sebenarnya banyak. Yang kedua adalah um, tentang kegelisahan seniman sekarang atau seniman apa yang disebut milenial. Walaupun saya sebenarnya juga enggak terlalu suka dengan istilah milenial karena itu kan istilah yang dilekatkan pada ahli-ahli marketing untuk menjelaskan pasar anak muda hari ini tuh mereka generasi apa gitu sebetulnya milenial Tapi ya kita, kita gunakan saja untuk mencari tahu sebenarnya apa yang bisa ditemukan dengan kategori baru ini uh, Tahun 2015 atau 2016 uh, 16 saya terlibat dalam proyek kaleidoskop bekerja dengan 15 seniman muda untuk mengetahui sebenarnya bagaimana cara seniman muda berpikir, atau kebutuhan mereka, atau kekupusan mereka apa um, tapi dikumpulin aja dulu, terus biar mereka berbicara 15 oh, seniman dari Jakarta, Bandung ada oh, yang dari Aceh, ada dari kolam -kolam yang berbeda setelah dua bulan intensif menghabiskan waktu dengan mereka, membuat sesi-sesi karya, berdiskusi kegelisahan mereka adalah bahwa mereka merasa kesepian, mereka merasa sendirian. Oh kayaknya aku harus gak ada yang bantuin aku gitu, gak ada yang ngerti aku pengen bikin karya semacam ini. Uh, aku nggak tahu harus bekerja dengan siapa gitu. Hmm. Artinya apa? Anak-anak muda ini atau mungkin si man yang generasi baru ini belum sadar bahwa ada jaringan yang lebih besar yang bisa men mereka atau yang memungkinkan untuk untuk praktek kolaborasi itu bisa dijalankan. Uh, Apalagi di tengah, di dalam seni itu uh, seringkali kategori-kategori yang mampat itu justru menciptakan batas Misalnya seni ala Bandung, seni ala Jogja, seni ala Jakarta Yang sebenarnya itu justru menciptakan gap atau kesenjangan antara anak-anak muda untuk Sari satu sama lain Kok gitu. oh, aku anak Jogja, kok aku gak, gak main sama anak ITB gitu misalnya Tapi kan um, sebenarnya berbagai keresahan yang sama Nah ini individualistis proses produksi uh, artistik yang sangat individualistis hari ini. Itu menurut saya juga sangat tangan, yang perlu uh, dibahas um, lebih jauh. Ya, Oke, okay. um, Dari tiga ini, mungkin teman-teman yang ada di depan bisa menjawab antara lain soal tadi Mas Iwan bicara um, ingin mengetahui ada kegelisahan apa sih di kalangan generasi milenial hari ini dan imajinasi politik atau kebersamaan apa yang dibayangkan dan dipraktikkan? Ini nyambung sama keberisahan yang dijelaskan Dina mengenai um, perasaan beberapa seniman muda yang uh, dia ajak bekerja sama um, Praktik seni yang terlalu individualis dan mungkin tidak adanya akses untuk memahami ada jaringan yang lebih besar untuk mendukung um, praktik dari kesenian mereka Uh, pertama itu Kemudian uh, Pertanyaan Mbak Alia juga Bisa dijawab siapa saja Sebetulnya bagaimana kalian menempatkan Atau memahami Kemungkinan fungsi uh, Yang politis dalam Praktik kebudayaan Apakah uh, dan transformasinya Dalam pengamatan kalian atas Seniman-seniman uh, terdahulu Dan yang terakhir juga Ini bisa dijawab kali um, yang ada di depan sekaligus peserta-peserta um, lainnya, ini yang lebih muda. Tonggak-tonggak um, historis apa sih um, yang ada atau dapat kita identifikasi bersama dalam membaca perkembangan pasca-pasca reformasi? Gitu. Karena kan sudah 20 tahun ada komersialisasi kampus, mungkin ada dinamika pasar, ada um, tadi perubahan analog ke digital dan sebagainya. Dan apa pengaruhnya? Hmm, siapa yang mau jawab duluan? Oke, salah satu yang lain. Oh iya, kita dengar dari sini dulu kali ya. Yang jawab yang? Oh iya kali ya, dia bilang ini. Oke, okay, mungkin gini satu per Satu pertanyaan dulu, pertanyaan yang mbak Alia Tadi saya kira bisa dijawab di depan ini tadi ditanyakan ke Fitri juga gimana sih kamu melihat transformasi politik dalam seni dipraktikkan sama seniman-seniman yang terdahulu apakah dia berubah jadi sekedar sebagai tontonan atau tema aja dan enggak lagi benar-benar sama gerakan sipil